Wuh, udah aja Woo. Mantap Halo Halo You got a friend in me You got a friend in me eh whatsama bro apa kabar semuanya allah jadi kali ini mabrur coba bakal mau pakai zrg lagi nih mabrur sniper terbaru kita yang overpower ya bisa dibilang ini sniper paling sakit ya diantar kalau dibandingin sama DLQ, lokus ini paling sakit menurut Ocha dan kali ini Ocha bakal mau pakai skin yang biasanya Bro ya karena terlihat lebih worth daripada kita pakai skin epic yang Mabar. Sekarang kan cuma ada skin epic dari battle pass dan skin biasa ini maupun ini kan default lah ya. Kalian juga pasti punya, Mabar. Nah, skin epic itu meronta Wah, menutupin oh, beneficial banget ya. Yang apa yang oceh dengan scope-nya itu udah kayak pala alien, cuy. Itu Parah sih ya. Harus scope-nya dikecilin gitu Tapi pas kita open scope Itu menurut Lumayan luas Tapi tetap itu mengganggu banget ya Karena vision pas Sebelum open scope itu Menurut penting sekali sih ya Buat quick scope Quick scope ya kan Biar flick kita mantep Ugh. Oke, okay, jadi menurut Oca, uh, skin biasa ini lebih worth it bro, dibanding yang epic ya Oke, okay, Jadi kali ini Oca mau pake sniper ZRG lagi bro, Karena Oca ketagihan ya, bahkan Oca waktu itu di scrim pun Oca pake loh Padahal Oca bukan role sniper, karena ya saking sukanya sama ZRG ini Oke, okay? let's go Oke, okay, mo bro, Oca udah di dalam game Kalian lihat ini, mo bro Ya yeah. Merepotnya skin biasanya dari detergese lebih oke okay daripada yang epic monggo ya. Gak kayak pala alien yang ini ya. Tuh, hmm. mantep lah. Kayaknya udah lebih berpihak kepada skin biasanya ya. Karena tidak selalu skin keren ya skin yang berbayar. Kita harus pihak mobil <tuh> Semua tergantung dari scope bisa jadi iron sight bisa jadi ya efek efek sih paling belakang ya menurut Oja hati deh tuh dapat dua enggak lagi di mana mau ketemu bro dulu dah cabut dulu coy mati oca barusan mati. <SILENCIO> mana musuhnya aku lagi ulti gak ada orang Selin banget, mau bro. Mantap, <SISIS> uh, mau bro. Berarti kamu. <SIS> <SIS> Yew. Kita tarik kemar, Bro. Kayaknya berbahaya ke sana. Eh, ada uh, itu, balik lagi deh. Nice sir. Woo. Mati mah bro Nice banget dah ini Mantap, lagi musuhnya boom headshot udah selesai ya? Ampun, cepet banget, mau bro. GG, uh, mantap ya, mau bro. Senai langsung. MPP ya. Yeah. Oke, okay, mau bro, Cea udah di dalam game tuh ya. Yeah. Kalian lihat. Lebih mending pakai skin biasanya lah Menurut Tocha yang mau, Bro. Daripada skin mpp nya Ajay. Let's go cuy Kita ratakan sniper ini ya, teman-teman. <Less> hati oh, kamu oke mantap nah, ya halo oh. lumayan lama Bro ya tapi kenapa ucapnya ngeras ngeras begini? Tiba tiba udah maju gitu, harusnya non santai dulu, cuy, ya kan? Huh, dapet aja. Mana maksudnya? Terlihat kosong. Ya! malah main pisau mabru maaf ya mabru wek ngetrol dikit udah gitu pisau ya kakak kena, kena lagi ya kan let's go kita kasih lagi mabru Napa sih cuma ada satu doang ya? Kayaknya nemu musuh gitu loh, mam bro. Kalian lihat tadi. Kalau sih cuma, ya dapat empat kill doang. Kemudian the mau first pick. Kau dia tahu cara di sini ya? Cara dadak eh. Pucat, tidak akan kalau untuk kedua kalinya madur di orang Uh. Sudah kubilang itu tidak akan kalah Kedua kalinya dibilang loh bro Kamu nah Wuh, sakarat aku. Nesta bro. Ah, bro coba duga di situ dia. Camper mah bro musuhnya ya. dapat lagi mau bro. Ah, kila main 8 drone, 9 kill doang. Harusnya banyak yang mau bro. Maafkan aku. Sakit banget dah. Uh, kaget aja ya ampun kasihan deh lo kena bantai sama ocak dia ijat nih boi ya. lucu banget sih ini bro ya mantep mantep gila RG ini membantu ocak loh ya padahal lawannya lumayan ini. Ya, nih uh, nice sekali yak mabro menurut kalian gimana nih zrg nya nih bro ya oke okay. menurut aja sih zrg harus dinner nerf sih kayaknya harus di Mabro soalnya ini mati banget buat open scope nya lumayan cepet ya Terus ini senjata udah pasti satu hit nih kalau misalnya kalian pakai apa pelor yang 6 band damage itu Pokoknya Mantep banget nih sniper Mabro ya Tapi sayangnya kayaknya masih di band nih ya. sementara ini untuk punamen ya Tapi nextnya kayaknya bakal dibuka lagi nih ZRG Wah sekarang layak banget sih variasinya Mabro ya tech right meta, YQ meta, ZRG meta, spd juga op okay banget, sih. Cuman, kalau istri sama satu di band itu, turnamen nih, ini gak sebenarnya. Kalau kalian mau lihat, mau berubah ya, nah, beda dari video sebelumnya. Mau berubah, jangan pakai suppressor. Sekarang, kau jangan lepas laser. Mau ya terus pakai light barrel, sama kebaya stok, dan magazine yang Uh mantap deh bolnya. Oke kayaknya gitu aja untuk video kali ini mau bro, udah menonton ya. Pokoknya kalian kalau mau beli akun COD langsung aja follow instagramnya kita, jublein mah bro. Untuk kalian yang baru mencioda, mantau kalian bos nama akun kalian ya, atau kalian lagi nyari akun dengan harga nya biasanya di sana tuh ada Wow bro ya. Dan untuk kali ini malas pusing atau kalian gak ada waktu buat grinding kemo ya buat comfort ya, aku skin legend atau skin bagus sekalian, kan bisa digabungin tuh langsung aja ke Instagram. Eh kita joki titik in biar kalian dijoki di sana, ma bro. ya oke. Okay? Yaudah, makasih banget udah menonton, bro. Ya, see you number semuanya. udah semuanya. See you next.